Rizal Afif tersangka kasus penculikan 12 anak di Jakarta, Tangerang Selatan dan Bogor, membuat pengakuan soal pernyataannya dalam podcast bersama Refli Harun. Refli Harun menepis mentah-mentah pernyataan Rizal Afif. Rupanya saya harus mengklarifikasi video yang tiba-tiba beredar. Itu adalah fitnah terhadap diri saya, fitnahnya pokoknya 100% fitnah semua. Ujar Refli dalam akun Youtubenya seperti dilihat Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022. Simak videonya setelah yang satu ini. Kriminalisasi terhadap saya. Jadi saya ini orang hukum. Saya pahamlah yang begini-begini arahnya kemana ya. Karena itu mohonlah kepada... Siapapun yang minta itu yang memfoto ya kan, minta itu yang memviralkan bahwa apa yang disampaikan Rizal Afif itu tidak benar. Cuman masalahnya kan pertanyaannya adalah apakah Rizal Afif itu menyampaikan dengan kesadaran sendiri, ya kan? Apakah ada paksaan atau tekanan dari hal lain? Saya tidak bisa menuduh saudara sekalian, tetapi intinya adalah semua keterangan itu dengan mudah bisa dibantah. Nah. Saya berharap bahwa dalam konteks ini penegak hukum bersikap objektif. Saya Rija Latif, uh, lahir sekotang lain di Bogor September 1994. Alamat di Jalan Mangis RT1 RWY09, Yusuf Sari Baru, Kota Status saya saat ini sebagai Tahanan Porus Bogor dalam pertarung penculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberi klarifikasi terkait pengakuan saya sebagai ex-artiter atau narapidana. Terorisme adalah tidak benar atau bohong Bermula pada saat sebagai narapidana di Lapas Gunung Sindur, ketika itu saya bersama Habibar sebagai murid beliau. Saya banyak dikenalkan para tokoh yang datang ke Lapas Gunung Sindur, termasuk salah satunya di Harun yang saat itu membesuk Habibar. Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai tersaksi atau berbicara bahwa Habib Bahar tidaklah radikal dan beliau seorang yang NKRI. Hal tersebut untuk mematahkan pernyataan Pak Dudung sebagai perangkat Angkatan Arab. Dan kemudian setelah saya bebas, dari lapas burung saya dihubungi oleh RFI Harun untuk datang ke podcast beliau. Pada bulan 2, eh, tepatnya di pertengahan Februari, podcast itu dilaksanakan pada, eh, tepatnya di kediamannya di Jalan Musyawarah Kebun Juru, Barat. Ini si podcast berjalan dengan pesan Habib sebelumnya, dan sudah diketahui oleh Raffi Harun, yaitu saya mengatasi sebagai ex-kabiter untuk mengangkat kita diri. Dan sekaligus menyangka bahwa saudara-saudara terlibat, Jaringan kelompok terorisme atau ISIS itu tidak benar. Setelah acara podcast eh, tersebut, saya diberi uang cash sebesar tujuh juta rupiah oleh Raffi Harun, dan setelah itu saya kembali ke rumah. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini saya buat tanpa ada persyaratan dari pihak manapun, dan saya bertanggung jawab atas keluarnya pernyataan ini, makasih. Raffi Harun ini harusnya sadar dengan siapa dia berbicara. riset aku itu kan. Manusia bejat luar biasa Dia penculik anak, pembohong luar biasa Dia aktor kriminal gitu Jadi seharusnya Ridley harus sebagai seorang anatemis, dokter gitu Meyakini bahwa orang ini mempunyai tingkat kepercayaan yang rendah Saya menanggapi dan menjelaskan berdasarkan dua asumsi berikut ini Jika benar kesaksian Rizal Afif bahwa Ridley Harun memberikan atau membayar uang untuk membuat kebohongan dengan kesaksian palsu Demi membela Munarman bersama dengan Habib Bahar Bin Smith maka jelas bahwa Repli Harun perlu diproses secara upaya yang disampaikan Rizal Afif dan yang disampaikan Repli Harun untuk meles itu berbanding kebalik 180 derajat Rizal Afif bilangnya dibayar 7 juta Harun ngomongnya cuma transport, nggak sampai 500 ribu. Refri Harun bilangnya, saya nggak tahu sebelumnya Rijal Afif siapa. Orang Indonesia memang aneh pemirsa. Sama-sama nencari kebenaran. Jika kalian punya pendapat, silahkan komen di bawah ini.